Mengeluh Apa aku pernah Berlari Saat Kau ada Masalah Apa aku pernah men? Aku tak pernah ada baiknya Apa aku pernah mengeluh Apa aku pernah ber... Aku tak mengimbang